Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fami Abdullah. Saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu? Jadi, dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara adalah ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tanpa merubah nilai dasarnya. Artinya, meniadakan Pancasila sama dengan meniadakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia Pancasila sebagai ideologi negara 1 Era global menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga pada muara akhirnya nanti dampak yang kemungkinan muncul khususnya dampak negatif dari era tersebut mampu diantisipasi kemudian Pancasila sebagai ideologi mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh dari perubahan zaman, khususnya era globalisasi 3. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditunjukkan dalam penerapan yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam era tersebut konsep Pancasila menurut ahli Menurut Insinyur Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia Yang turun temurun sekian abad lamanya Terpendam bisu oleh kebudayaan barat Dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara Tetapi lebih luas lagi Yakini falsafah bangsa Indonesia Kemudian menurut Negoro. Pancasila adalah dasar falsafah Indonesia Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia Sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sering disebut sebagai dasar falsafah negara dan juga ideologi negara. Juga diperuntukkan sebagai dasar untuk pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam pengertian ini sering disebut sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup dan petunjuk hidup. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa Dalam pengertian ini adalah sebagai yang dijelaskan dalam teori von Savigny Bahwa setiap jiwa atau rakyat bangsa Indonesia telah melaksanakan Pancasila Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila dalam pengertian ini adalah bahwa sikap, tingkah, laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam pengertian ini sering disebut sebagai pandangan hidup pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup Pancasila sebagai sumber hukum pada tap MPR nomor 3 MPR Baris miring 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Cita-cita luhur bangsa Indonesia tertegas termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perjuangan bangsa Kemudian ciri-ciri ideologi terbuka satu, Ideologi terbuka hanya ada dalam sistem yang demokratis dua, Ideologi terbuka inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dibakai maligimitasi kekuasaan sekelompok orang tiga, Nilai dan cita-cita berasal dari moral bangsa masyarakat itu sendiri 4. Cita-cita bangsa dicapai secara bersama-sama dan disepakati secara demokratis Kemudian dimensi ideologi terbuka Satu, dimensi realitas Nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat Sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat Kemudian kedua, dimensi idealisme Ideologi yang tangguh biasanya terjalin berkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antar Dimensi realitas dan dimensi idealisme Ketiga Dimensi fleksibilitas Pancasila mempunyai dimensi ketiga Yaitu dimensi fleksibilitas Atau dimensi Pengembangan Yang juga diperlukan oleh suatu ideologi Guna memelihara, memperkuat Relevansinya dari masa ke masa Batas-batas keterbukaan Ideologi Pancasila Satu, stabilitas nasional kemudian kedua, larangan terhadap ideologi markisme, lenisme, dan komunisme tiga, mencegah perkembangnya paham liberal ribelarisme atau ribelar keempat, larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat lima, penciptaan norma, norma baru harus melalui konsensus faktor pendorong terbukaan ideologi Pancasila. Satu, dinamika masyarakat yang berkembang pesat. Perubahan atau dinamika masyarakat Indonesia juga berkembang pesat. Oleh karena itu diharapkan ideologi Pancasila dapat bersifat terbuka dan membuka diri menerima hal-hal baik yang berasal dari luar dan meninggalkan yang tidak sesuai. Kemudian pembangunan nasional perkembangan berkembang pesat. Masyarakat dunia terus berkembang pesat apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi Kemudian ideologi tertutup tidak sesuai dengan ideologi Indonesia Ideologi tertutup tidak sesuai dengan Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup Kemudian berkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi Menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka Generasi selanjutnya Akan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila abadi Nilai-nilainya dapat menyesuaikan diri Dengan perkembangan zaman Kemudian Pancasila sebagai sumber nilai Contoh negoro membagi nilai menjadi Tiga Ini nilai material Yaitu nilai yang berguna Untuk manusia Nilai vital yaitu Nilai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai keragaman yaitu yang berguna bagi nurani manusia yang terdiri dari 1. nilai kebenaran nilai yang bersumber pada akal manusia. 2. nilai kebaikan nilai yang bersumber pada kehendak manusia. 3. nilai keindahan yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia. 4. Nilai religius Yaitu nilai yang bersumber Pada unsur keyakinan atau agama Nilai-nilai Pansila termasuk dalam Nilai kerohanian Terhadap nilai kerohanian yang Mengakui pentingnya nilai material Dan vital Secara seimbang Atau harmonis Hal ini dapat dibuktikan Dengan susunan sila-sila dari Pancasila Yang tersusun secara Sistematis hirarki Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Disamping sebagai dasar negara, Pancasila merupakan tujuan nasional Tujuan ini hanya dapat diwujudkan Dengan melalui pembangunan nasional Dengan kata lain, untuk mewujudkan Nilai-nilai Pancasila harus Dilaksanakan pembangunan nasional Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1145 Yang tidak dijabarkan Dalam pelita Berbagai proyek yang diselenggarakan Oleh pemerintah, oleh rakyat Baik di pusat Maupun daerah Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dijadikan telak ukur untuk dalam melaksanakan pembangunan nasional baik dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan maupun dalam evaluasinya. Kemudian sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai warga negara sub dan sepatahnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara yang berorientasi dengan kepentingan rakyat dan merupakan nilai-nilai Pancasila sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut 1. mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN 2 berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Tiga mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan keluargaan dalam setiap hari kehidupan. 4. menjadikan Pancasila sebagai filter dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman, khususnya pengaruh negatif dari sebuah perubahan. 5. bersikap terbuka Terhadap perubahan yang berdampak Pada kemaslahatan bangsa Oke cukup sekian Presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh